Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman lihat ini gubuk saya Ini ada orang yang Sengaja merusak Gubuk saya Semua lantainya dirusak Entah apa sebabnya Saya baru tiba padahal telah sampai ke kebun ini yang saya dapatkan semua lantainya dirusak saya tidak tahu apa penyebabnya dan apa alasannya maka dari itu sekarang saya akan mencari pohon pinang dulu untuk saya perbaiki lagi. Saya akan melihat pohon pinang yang sesuai untuk membangun kembali gubuk sayang saya sudah rusak. Saya kira pohon pinang ini cocok untuk saya jadikan uh, lantai gubuk saya karena pohon pinang ini panjang sekali nah pohon pinang ini saya potong saja untuk pembuatan gubuk baru saya atau lantai gubuk saya Baik, di sini akan saya jelaskan kenapa saya pilih pohon pinang ini. Tidak lain karena pohon pinang ini ukurannya sangat besar. Ya, saya kita lihat ukurannya besar sekali. Itulah alasan saya pilih pohon pinang ini. baik pohon pinangnya kita belah semua nah ini bagian lunaknya nah, ini harus kita bersihkan dulu setelah itu langsung langsung kita pakai untuk lantai bubuk yang sudah dirusak orang jahat tadi ya, mungkin kejadiannya semalam, pun, tidak tahu kapan, ya pasti hari ini saya sudah ikhlaskan saja, dan saya akan memberi lantai yang baru. Alhamdulillah teman-teman Akhirnya bubuk Saya sudah selesai kembali ya Sudah bisa Kita gunakan kembali Setelah saya perbaiki Saya pun harus Sampai ganti baju Saking banyaknya keringat Karena capek sekali untuk membuat ini Semoga uh, tidak akan dirusak lagi. Tidak ada orang yang jahat lagi. <coughs> Karena saya tidak memiliki musuh di sini. Tapi entah kenapa gubuk saya ini sampai dirusak. Karena sudah menghilang sore. Gubuk pun sudah siap. Akhir kata saya pamit dulu. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh